tapi alhamdulillah saya ini nggak kaya tapi Allah kasih di mata kalian kelihatan kaya iya kan? ini kan alhamdulillah dan saya ke mana mana nggak ada pengawal nggak ada pengawal saya ini gak ada ajudan tapi kebenaran tadi saya bawa sekretaris di kantor tolongin saya dong saya nggak ngerti uh, buka Google apa map. Google Map saya bilang <laughs> jadi saya bawa ajak buat Google Map eh di Lala, saya lupa bahwa saya punya 45 saham jalan Bogor Ring Road tol Bogor. Waduh, lupa coba inget. Betul lupa Pak. Jadi waktu jalan di situ rupanya sang sekretaris mengkontak sekretaris di jalan Bogor Ring Road. Terus dikasih mobil PJR, katanya macet. Terus saya bilangin, nanti kalau sudah mau deket situ nggak boleh bunyiin serina ya, saya bilang. Karena saya sungkan banget ini.